มา datang ke Deni Residence. Okey, inilah keindahan dan kemewahan Di Deni Residence. Jadi hari ini saya nak cakap pasal family person. Jadi saya akan perkenalkan di sini adalah Tada. Okey, ini Deni. Dia adalah pengasas Deni Residence. Jadi kita pergi ke yang sembok sedang buat apa tu? Itu nama dia. Ini nama dia. Baiklah. Kak Noh no ni no, sempat dia pakai mask kan? Cantik, betul ha, Jom kita pergi ke dia yang ni no, no, ding, ding, ding. Kalau tengah marah, kita panggil ni Noh Deng-deng Sebab Tengok dia lawak kan? Jadi, itulah kita panggil ni Noh, deng-deng Gila tengah marah Gila-gila So, kita pergi ke seterusnya Ah, Tengok, lewat gelap lagi Jadi, kita pergi ke Next step itu kan uh, bos dah datang habislahkan waraah. Cecah rambut dah habis. lagi jadi depa lawak. Aduh. Tada. <todoh> <todoh> <todoh> <todoh> <todoh> jadi kita pergi ke next Ah uh, yang ni adalah lady boss kita iaitu Cassie and Hana. Cassie dan Hana adalah best friend. So, dia <todoh> selalu main Cassie. Yeah, kan lady boss. Mana kita jumpa? Dia tahu. Potoli. And then uh, saya tunjuk Ha, ini lah saya Saya ni, kalau buat kerja orang bimbing kan Bimbing-bimbing masak Pada kepala, program hangang kepala ha, Inilah saya, siapa saya? Ha, kalau orang tak tahu, ini lah nama saya teng teng teng ini nama saya Aminah Abad Okay? Haa, <guluh> busy Okay, Okay, how can I help you? Okay Jangan lupa subscribe YouTube channel Denny Hairstylist. Okay, bye-bye. Thank you so much.